nah bisa nah tarinya seperti ini teman-teman wow keren ya nih main di itu seru banget teman-teman oke okay. maknya dia berwarna merah ini jadi ular berbisa dia memiliki bisa yaitu hamok hamok ketemu lagi di channel saya kali ini kita ada di hutan teman-teman rencananya hari ini kita mau herping dan survival di hutan ini teman-teman oke siapa tahu kita dapat hewannya dan makanan yang ada di hutan ini oke kita jadi rencananya mau menelusuri hutan ini yang dimana hutan ini dipenuhi dengan satwa satwanya teman-teman oke yuk penasaran ikutin terus Oke teman-teman, kita lagi di tengah hutan Nah, di samping saya ini bubuk kitanya. Jadi kita lagi di tengah ini Sebuah perairan, teman-teman Oke, di sini juga banyak sekali Buah loa Keren, keren ya Keren banget hutan ini, teman-teman Ini kita akan coba lurus Le, ikutin terus Oke teman-teman, di kebing-kebing kayak gini Biasanya suka ada kala jengking atau skorpion teman-teman Kita akan mencari di lubang-lubang kecil itu Sambil naik ya ke bubuk kita, ke atas Oke yuk kacing ya kucing kalung gede teman-teman Oke teman-teman di pinggir saya jurangnya cukup dalam banget sekitar 30 atau 40 meter teman-teman ke bawah ya Waduh kalau saya udah terjun ya kalau keprosok saya langsung modar teman-teman Uh wow, saya pun langsung pegangannya di samping-samping eh, saya ada pepohonan jadi itu membuat saya bisa nahan ke pohon-pohon teman-teman Jadi kita harus waspada dan hati-hati ketika di hutan sama aja itu kan di alam liar teman-teman Jadi kita nggak tahu binatang apa yang ada di hutan ini teman-teman Jadi harus waspada teman-teman intinya Oke yuk Lanjut Wow keren teman-teman Saya menemukan ular Oke lihat Wow Ini mau ular hijau ekor merah teman-teman Keren Oke Kita akan coba ya cari kayu dulu teman-teman Keren banget ini ular hijau kita pakai kayu dulu teman-teman Mengenal ular hijau si merah adalah ular berbisa tinggi Jadi kita pakainya alat Atau pakai kayu ya Enggak langsung boleh pakai tangan teman-teman oh Nah ini dia teman-teman Ularnya Keren ini ular hijau si ekor merah, teman-teman bisa lihat ekornya. Dia ekornya berwarna merah. Keren, ularnya cantik. Semakin cantik warna ular, itu akan semakin berbisa, teman-teman. Wow, keren warnanya hijau, teman-teman. Dia memiliki mata kuning keorena-orena, koren teman-teman. Dari ekornya ya, kita dari pangkal ekornya. Dia berwarnanya warna merah, teman-teman. Bisa lihat, ekor pangkal ekornya dia berwarna merah. Ini jadi ular berbisa. Dia memiliki bisa yaitu hemotoksin teman, teman Ini adalah Turmesus albolabris. Kerabat dekatnya si Turmesus insularis, teman, -teman. Wow, keren ya. Warnanya hijau. Oke. Okay. Ular ini adalah ular berbisa tinggi. Makanannya seperti katak. Uh, tikus kecil, teman-teman. Burung kecil dan kadal, teman-teman. Wow, keren. Wih, dia ya, mantap banget ya. <laughs> ya, ini adalah ular yang pasif ketika eh, diginiin teman-teman tapi ketika kita pegang dia akan agresif jadi ketika merasa terancam si satu ular ini akan agresif banget teman-teman oke okay? kita akan perlihatkan taring bisanya seperti apa kita kebawain dulu teman-teman Oke, ini satu ular ini Wow Dia bisanya Waduh Kita perlihatkan gigi taring bisanya teman-teman Nah seperti ini Lihat Ayo keluar Dia rewel teman-teman Ada ah, kalah dia makan ah, Rewel Nah, bisa nah, taringnya seperti ini, teman-teman. Wow, keren ya nih. Tajam banget. Yaudah teman-teman. E, menyangkut ular ini adalah ular berbisa. Ini habitatnya di sini, teman-teman, jauh dari pemukiman. Jadi kita amannya buat di sini. Kita taruh lagi nah, ular ini adalah ular yang berbisa tinggi. Jadi, teman-teman ingat Nah, banyak sekali ular hijau yang ada di hutan ini seperti ular pucuk ya Mereka hampir sama seperti ular hijau seekor si merah Namun mereka itu nggak berbisa Ini digolongkan ke keluarga papery diet teman-teman Wow papery pohon Oke teman-teman kita udah puas main sama satu ular ini Jadi kita akan lanjut Oke yuk ikutin terus Wow, keren. Oke, okay, teman-teman, di situ ya. Jauh banget itu ada pemukiman. Nah, jadi rumah saya dari situ, teman-teman, jauh ya. Nah, kita jalan kaki ke sini. Wow, jauh banget. Pokoknya jauh banget, teman-teman. Aduh, lumayan. Kita ada lagi ada di bubuk kita. kita sambil melihat pemandangan yang ada di hutan ini, teman-teman. Keren. Tapi rumah saya, karena rumah saya kecil, teman-teman, jadi nggak bisa kelihatan. Pokoknya itu daerah rumah saya di situ teman-teman. Waduh, ada persawahan, indah banget ya. Jadi keren banget untuk liburan hari ini, survei pol di hutan, main di hutan, seru banget, teman-teman. Oke, yuk, kita lanjut. Oke, teman-teman, kita apa ya? Menyegarkan badan dulu, teman-teman. Sini ada sumber air, walaupun kecil teman-teman, tapi kita kalau lagi geratu enak ya. kita akan membuat api teman teman ini disitu nah, biar enak ya sambil ngeringin baju ngeringin sepatu ngeringin celana kita bakar bakaran disini teman teman oke okay. keren Itu sambil bakar roti teman teman Wuh. rotinya langsung gosong ah panas keren teman teman jadi sapi ini panas banget, teman-teman. Lagi saya juga gak pakai baju ya, bajunya kita lagi jemur. Wow, keren. Kasih lagi, kasih lagi. Wah. Oh. Keren, bro. Main di, main di hutan itu seru banget teman-teman Oke okay. rotinya gosong Keren mantap bro Aduh, panas Oke, rotinya gosong Kita akan makan ya hmm. Roti panggang Wow, keren Dia meleleh kejunya teman-teman Waduh hmm. Nikmatinya wow. Panas, panas Oke teman-teman, biar lebih dekat Hmm, gosong-gosong gimana itu? Gosong. Asalnya tuh arang. Hmm. oke ini. nggak dalamnya. Wow, mantap. Hmm. Tajunya, wow. Keren. Hmm. Gosong. Oke. Hmm. Hmm. Jadi petualangan hari ini seru banget, teman-teman. Tadi kita menemukan seekor ular sijo, sekor merah. Kita udah kita jauh ya. Oke. Petualangan hari ini enggak selesai.